Kenapa anak laki-laki Nabi Muhammad Allah wafatkan? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, dan satu-satunya skenario Allah yang tak akan ada satu makhluk pun membantahnya. Anak laki-laki Nabi Muhammad adalah sebagai berikut. Qashim bin Muhammad Abdullah bin Muhammad Ibrahim bin Muhammad Karena jika putra laki-laki Nabi Muhammad hidup, maka kemungkinan anaknya akan menjadi Nabi. Dan Allah berdusta terhadap wahyunya yang mana dalam Al-Quran Sudah Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 40 Muhammad sekali-kali bukan bapak dari seorang anak laki-laki di antara kamu Tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi-nabi Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu Dan jelas Allah tak pernah berdusta dengan Firman-Nya, Bahkan tidak kontradiksi Itulah alasan kenapa Allah mengutus Nabi Muhammad untuk umat seluruh alam Dan sebagai penutup para nabi dan rasul